Halo Halal Family, perang antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih bergulir, nyatanya juga memiliki dampak bagi Indonesia. Dampak tersebut sangat terasa pada harga batubara dan minyak mentah. Dunia perindustrian yang melonjak hingga sempat menyentuh level tertinggi sepanjang Februari harga. Batubara menguat sebesar 3.822 persen. Secara formal sementara memasuki bulan Maret harga batubara terus melejit hingga menyentuh level. 446 dolar Amerika Serikat. Bahkan jika dihitung secara date, harga batubara telah menguat hingga 233,83%. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia atau ASPE Bindo Anggawira mengatakan, tidak menutup kemungkinan harga batubara bisa terus melejit, dengan meningkatnya permintaan namun stok masih terbatas. Rusia sendiri merupakan salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia ekspor 2. Komoditas energi itu mewakili setengah dari penjualan luar negeri Rusia. Akibat invasi Rusia ke Ukraina saat ini Rusia hanya menyediakan sekitar 40% kuam. Eropa, menurut Anggawira penguatan harga batubara juga karena musim dingin yang berkepanjangan sehingga permintaan batubara kian meningkat. Selain itu dirinya juga mengatakan diprediksi produksi stagnan. Sedangkan harga minyak mentah dunia di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel. Dan harga gas alam yang juga masih tinggi tentunya orang-orang akan beralih ke batu bara. Anggawira menambahkan perlu ada strategi bagi pemasok batu bara dan pemerintah agar pemasok tidak hanya melakukan ekspor batu bara namun juga menjaga kebutuhan batu bara di dalam negeri.